Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, welcome back my channel. Kali ini kita akan membuat pesmol ikan mas. Dan kali ini yang saya gunakan adalah ikan mas. Teman-teman bisa menggunakan ikan lainnya, gurame, nila atau lainnya. Oke teman-teman, bahannya apa saja untuk kita buat pesmol ikan mas? Ada bawang putih, bawang merah, kemiri, kunyit, jahe, merica. Daun salam, lengkuas, serai, cabai dan tentunya menu utamanya adalah ikan mas ini ada 1 kilo saya ya. Kemudian bahan tambahannya ada wortel. Kemudian di sini ada 150 ml santan. Oke, ini akan kita haluskan. Ini dan ini. Sementara yang ini nanti kita akan geprek saja dan cabainya nanti akan kita taburi saja di atasnya. Dan untuk wortel kita iris-iris kecil memanjang Dan untuk ikannya kita goreng dulu Oke, okay, let's go Teman -teman. Kita goreng dulu ikan masnya Bismillahirrahmanirrahim Enggak, supaya minyaknya tidak menetes kita kasih seribu sedikit, sedikit saja. Mas, nah, menunggu ikannya selesai digoreng. Kita haluskan bumbu-bumbunya dan jangan lupa garam secukupnya. Dan nanti juga kita akan tambahkan gula secukupnya ya. Oke, kita mau giling dulu. Untung, tumis bumbunya, oke, okay, bumbunya udah mulai. Kita masukkan serai Kemudian naos gula secukupnya, lalu aduk, aduk dan kita masukkan ikannya. Kita masukkan cabainya. Tutup kembali. Oke, teman-teman sudah masak. Kita matikan apinya ya. Rara, alhamdulillahirabbil'alamin. Pesmol ikan masnya sudah jadi. Wow, mantap banget. Wanginya aromanya harum sekali. Oke teman-teman Mudah-mudahan menginspirasi Semoga bermanfaat Terima kasih Selamat jumpa kembali di video-video saya selanjutnya Jangan lupa share And like And subscribe-nya bagi teman-teman yang belum klik subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next time